Assalamualaikum, selamat datang di channel dia Cece. Kali ini aku mau bikin menu frozen. Ini cocok banget untuk stok makanan di saat bulan puasa, jadi ini bisa banget untuk stok ya. Jadi kita simpan di kulkas, maupun ini juga bisa untuk ide jualan frozen ya. Kita tutup yang rapat, kita simpan di kulkas. Nah, kalau kalian pengen tahu caranya, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Nah, ini aku udah siapin ayam, ini aku cuma... Ay ini ayamnya cuma seperempat kilo aja. Nah aku iris tipis kecil-kecil seperti ini jadi seperempat ayam ini aku jadikan menjadi delapan potong seperti ini ya Nah ini ayamnya juga udah aku fillet Nah caranya agar lebih kelihatan besar ayamnya ini kita sisir bagian tengahnya seperti ini Dan menyisirnya tuh jangan sampai putus jadi seperti ini aja lalu kita buka seperti ini ya Dan kita iris-iris aja, ini jangan sampai putus ya, lalu kita iris-iris bagian tengahnya seperti ini supaya ayamnya terbuka lebar dan ini udah kelihatan agak besar nah setelah itu aku mau marinasi dulu ayamnya untuk marinasi ini aku baluri dengan garam, untuk garamnya sedikit aja, jangan terlalu banyak karena ini aku juga mau tambahin Lada bubuk Untuk lada bubuknya secukupnya Serta juga aku mau tambahin kaldu bubuk Nah untuk kaldu bubuknya ini Secukupnya aja jangan terlalu banyak juga Supaya nanti enggak keasinan Kalau semua bumbunya udah masuk Ini aku mau aduk-aduk dulu Supaya bumbu marinasinya Itu segera tercampur Dan meresap di ayamnya Seperti ini Nah, setelah ini tercampur rata, dan nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku, tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang. Nah, ini masih aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata ini nanti akan aku sisihkan dulu dan aku mau bikin adonan basahnya dan untuk adonan basahnya kita nggak usah ribet-ribet aku pakai tepung instan seperti ini tepung bumbu ya aku tambahkan dengan air nah ini aku tambahkan airnya sedikit-sedikit aja supaya nggak keenceran nah kita aduk-aduk nah kalau udah kita aduk-aduk sekiranya masih kurang airnya Nah kalau udah seperti ini adonannya Kita sisihkan dulu Ini kita ambil ayam yang udah kita marinasi tadi Ini bumbunya udah meresap Jadi ini udah siap untuk kita tepungin Nah ini aku kasih ke dalam tepung adonan basahnya Seperti ini ya Kita ambil beberapa Nanti kita baluri dengan adonan basah Supaya nanti tepung panirnya itu bisa merekat di ayamnya Nah seperti ini kita bolak-balik Buat kalian yang suka dengan video aku ini, jangan lupa juga subscribe ya. Dan juga kalian bisa like, share, dan komen. Nah ini masih aku balik-balik dan ini akan aku masukkan ke dalam tepung panir. Nah ini dia ayamnya aku masukkan ke dalam tepung panir. Jangan lupa juga kita tekan-tekan supaya tepung panirnya itu benar-benar melekat dan tidak rontok ya nanti kalau kita goreng nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai setelah aku masukkan ke tepung panir seperti ini aku juga tekan-tekan setelah itu baru aku akan simpan ini bisa disimpan langsung di freezer dengan cara kita masukkan ke dalam box yang udah kita siapin ini ini boxnya bisa aman banget untuk makanan frozen nah ini aku mau tata satu persatu seperti ini supaya nanti hasilnya bagus nah lakukan semuanya sampai selesai jadi buat kalian yang belum subscribe di channel aku tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang nah ini dia hasilnya jadi banyak banget dan ayam yang kecil tadi bisa jadi lebar-lebar dan kelihatan besar seperti ini ini cocok banget untuk ide jualan di bulan puasa Maupun bisa kita bikin sendiri untuk stok makanan pas waktu bulan puasa Jadi pas waktu sahur itu kita bisa gampang banget nggak perlu ribet Kita sudah punya makanan frozen seperti ini Kita simpan dulu di kulkas Dan ini sebagiannya akan aku goreng Nah untuk menggorengnya pakai api sedang aja Minyaknya juga jangan terlalu panas Supaya nanti hasilnya bagus dan kuning Nah ini udah aku masukkan, aku masukkan beberapa aja, jadi ini nggak aku goreng semuanya, karena sebagian aku simpan di kulkas ya. Nah lakukan semuanya sampai secukupnya aja kita menggorengnya. Nah jangan lupa juga sesekali boleh kita bolak-balik ya, supaya nanti hasilnya tidak gosong. Ini udah agak kecoklatan, ini aku goreng bolak-balik dulu ya, untuk ayamnya supaya matangnya merata. Dan ini dia ayamnya udah siap untuk aku tiriskan karena ini udah mateng, udah mateng merata. Ini aku tiriskan dulu dan untuk penyajiannya kita bisa sajikan pakai sambal maupun pakai saus. Sesuai selera aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen, dan wassalamualaikum.